Live Streaming Real Madrid versus Celtic League like 2 Live Streaming Real Madrid versus Celtic akan disiarkan di In Sport pukul lebih 00.45 waktu Indonesia Barat. Liga Champions 2022-2023 akan segera memasuki babak 16 besar. Seperti biasa, ada beberapa tim unggulan yang dijagokan jadi juara, seperti Real Madrid, Manchester City, atau Bayern Munchen. UCL musim ini tidak kalah seru dari musim-musim sebelumnya. Ada banyak kejutan di fase gugur, khususnya jika memperhatikan daftar tim gagal yang harus merosot ke Liga Eropa. Hingga Rabu 2 November 2022, fase grup Liga Champions 2022-2023 sudah menuntaskan separuh enam. Artinya, ada beberapa tim yang sudah dipastikan lolos, ada pula yang sudah pasti turun kasta. Matchday 6 akan dibereskan pekan ini, artinya driving Liga Champions akan segera dilangsungkan. Sejauh ini, sudah ada 14 tim yang sudah memastikan satu tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023, tinggal 2 slot sisa. Status juara grup dan runner-up juga sudah dipastikan untuk grup A sampai grup D. Driving UCL kali ini akan dilangsungkan di markas UEFA, Nyon, Swiss pada Senin 7 November 2022. Seremoni dilangsungkan pukul 11 UK time atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Drawing akan melibatkan 16 tim yang lolos dari fase grup, juara grup akan masuk dalam bagian seeded atau unggulan, runner-up grup bagian unseeded. Toni Kroos, saya akan pensiun di Real Madrid Spekulasi tentang kemana Toni Kroos akan berlabuh begitu kontraknya di Real Madrid terus mengemuka. Namun, sang pemain dengan tegas menjawab bahwa dia tidak akan kemana-mana. Saya tidak akan pindah klub, saya akan pensiun di sini di Real Madrid. Yang saya tidak tahu adalah kapan saya akan pensiun, ucap dia dilansir dari Relevaux. Kroos saat ini berusia 32 tahun. Usianya sudah tidak lagi muda, tetapi tetap jadi andalan Los Blancos di Lini tengah. Ia masih tak tergantikan bersama Luka Modric yang juga sama-sama menua. Meski begitu, kontrak pemain berpaspor Jerman itu akan habis pada akhir musim 2022-2023. Belum ada informasi satupun soal Madrid akan memperbaharui kontraknya atau belum. Madrid sendiri belum memberikan petunjuk apapun soal nasib Cross, Entah akan diperpanjang atau mungkin dihentikan begitu saja ketika kontraknya berakhir. Terakhir kali Madrid menyodorkan kontrak baru kepada Cross terjadi pada 2019 lalu. Kontrak tersebut sepakat mengikat Cross di Madrid sampai tahun 2023. Dengan berbagai macam prestasi yang diraihnya bersama tim, Madrid belum kepikiran untuk segera mempertahankan sang pemain. Kesediaan pemain muda untuk regenerasi bisa jadi masalahnya. Sementara itu, Cross tidak bisa selamanya berada di posisi yang ia sekarang tempati. Ada pemain muda lain yang menunggu untuk mengambil alih peran penting Cross. Itu sudah terjadi saat Casemiro meninggalkan Madrid menuju Manchester United pada musim panas 2022 lalu. Posisi yang ditinggalkan langsung diisi Aurelian Chouameni yang masih berusia 22 tahun. Selain Chouameni, masih ada nama pemain lain seperti Federico Valverde 24 dan Eduardo Camavinga 19. Jika Camavinga masih sering jadi pelapis, Valverde sudah sering nangkring di tim utama meski bukan di posisi gelandang. Eden Hazard jadi pemain pertama yang ingin diboyang Unai Emery ke Aston Villa. Pada 1 November 2022 ini, Unai Emery sudah mulai menjabat sebagai manajer baru Aston Villa. Ia masuk menggantikan Steven Girard yang dipecat sekitar 2 minggu lalu akibat rentetan buruk di tim Liga Inggris 2022-2023. Emery bukan nama yang asing di kancah sepak bola Eropa. Emery jadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa Sevilla juara Liga Eropa sebanyak tiga kali berturut-turut dan jadi manajer dengan gelar juara Liga Eropa terbanyak, 4. Catatan impresif itu yang membuat Villa berani menawarkan kursi kepelatihan tim kepada Emery. Pria berusia 50 tahun itu menyanggupi, Villa juga dikabarkan akan membantu Emery mendatangkan pemain yang dibutuhkannya. Terkait hal tersebut, ada satu laporan mengejutkan yang dikeluarkan Defensa Central, Nama pertama yang dikaitkan dengan Villa sejak Emery bergabung adalah pemain Real Madrid, Eden Hazard. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Villa akan bergerak cepat mengamankan Hazard. Jika semua berjalan lancar, Hazard sudah akan menjadi bagian dari The Villains pada Januari 2023 nanti. Kemungkinan itu memang sangat besar. Hazard yang sejak tahun pertamanya bersama Los Blancos sangat tidak impresif dalam dipersilahkan pergi dengan mudah. Jangankan sebagai pelapis. Hazard juga sangat jarak diperhitungkan untuk jadi pelapis para pemain utama. Bagaimana tidak, catatan 7 gol dari 72 penampilan terlalu buruk bagi pemain berbandrol 115 juta euro. Laporan yang sama melihat hal ini sebagai kesempatan kedua bagi Hazard. Pemain berusia 32 tahun tersebut bisa membuktikan kepada dunia untuk terakhir kalinya ia masih punya kualitas. Untungnya, misi itu selaras dengan keinginan Villa yang ingin mematenkan Hazard di lini depan. Eks bintang Chelsea tersebut bakal jadi motor serangan Villa.